Kapten Argentina Lionel Messi hanya bisa menundukkan kepala usai negaranya kalah dari Chile pada laga final Copa America Centenario 2016 di Stadion East Rutherford New Jersey, Senin, tanggal 27 Juni tahun 2016.